kita udah mau ngambil semua nih, semuanya kita ambil oke kita ambil semua teman-teman oke mantap Oke okay, teman-teman selamat datang di channel 5sensei Seperti biasa kita lanjut untuk plane versus zombie part ke-8 teman-teman Kita langsung lanjut kita ke bagian roof ya atau bagian atap Kita langsung aja ya teman-teman Disini Oke okay. Oke okay. Oke, okay, karena kita di sini nggak ada tanah jadi kita harus pakai pot ya, teman-teman. Di sini ada zombie baru yang bisa nyuri ya, teman-teman. Oke. Okay, kita langsung lanjut seperti biasa ini. Karena ini siang hari ya, teman-teman, kita pakainya yang ini nih. Nah, ini jangan lupa pakai si ini juga terus pakai ini udah enggak bakal kepakai, ya, teman-teman. Cuman, kalau pelindung ini pasti kepake. Ini kepake, oke. Okay. Satu lagi, apa mungkin ini aja bom? Oke, okay. ini yang gede. Kita enggak pakai dulu ya, teman-teman. Kita mungkin ini dulu aja di sini. Jadi nanti kita harus hemat pot ya, teman-teman. Tapi kalau nggak salah, kalau yang ini satu gelombang seperti biasa. Kalau yang pertama awal-awal, kita ininya satu gelombang. Oke okay, seperti biasa ya teman-teman. Kita pakai si ubi jalar buat ininya, buat ngeledakinnya. Oke okay, deh. Karena kita di sini belum ada pot, jadi kita tenang dulu aja ya teman-teman. Setiap nanam kita harus pakai ini. Oke, okay, mantap. Oke okay, masih ada ya teman-teman. Mungkin ini jangan dulu pakai si ini karena bakal telat teman-teman. Oke okay, kita iniin dulu aja. Mana ini? Oh ini. Ada, ada, kalah, Oke kita iniin lagi mana mana mana. Oke. Okay. Potnya mau dimakan. Oke, okay ya teman-teman. Kita pakai pelindung dulu aja di sini. Ingat, kita bikin dua baris dulu. Jangan dulu ngelakuin penyerangan, nanti bakal banyak yang keluar. Oke, okay, satu lagi, sip. Ayo, cepet lah mataharinya. Oke okay deh. Oke, okay, sekarang kita udah mulai melakukan penyerangan, ya teman-teman. Oke. Okay kita pakai si kubis karena di sini ini ya ininya enggak datar teman-teman posisi di sininya nggak datar jadi kalau misalkan kita pakai si cang ijo yang nembaknya lurus itu malah kena atap nembaknya malah kena atap jadi nggak mempan lah teman-teman oke ya oh ini pakai pelindung ini aja untuk ininya ya mungkin ini butuh bantuan juga yang bagian ini Lupa ya belum punya pot Kalau misalkan punya pot ini semua area bisa diambil teman-teman Oke deh kalau gitu Buat mancingnya Pakai ini dulu aja Pakai si kentang Seperti biasa ya teman-teman Oke Kalau nanti sih kita pakainya ini ya Lebih kepake si Ini ya si labu. Oh ada yang nyuri, tapi tenang aja kalau misalkan kita pakainya 2. 2 lain gini tinggal kita ganti aja. Berapa apa? Cuman 50, Bang. Oke okay ya teman-teman, langsung kita ini dulu. Kita ambil dulu semua potnya. Gimana? Jangan lupa ini di bagian depan itu pakai ini ya, pakai labu. Kalau yang pakai pot lebih suka pakai labu ya. Temen -temen. Jadi ini kan ya terbatas juga sih. Tapi gak apa, apa lah Oke, kita ambil semua sama si kubis. Oke, oke. Aduh gatel. Oke, penyerangan udah mulai buntun, Bung. Udah mau mati si ininya. Oke, kita pakai pelindung aja ya, teman-teman semuanya. Oke, okay, kita pakai tiga serangan, tiga serangan kubis. Oke, okay, mana lagi? Oke, okay, mantap, masih gampang ya, teman-teman. Mana lagi ini? Oke, okay, mantap, tinggal satu lagi. Yang diambil matahari, tapi gak apa-apa Oke, oke, oke tinggal ini aja yang dipakein terus ini diganti ya teman. Oke, okay, nah ini buat penyerangan, ini bisa ditambahin lagi. Jadi kalau misalkan untuk di bagian atap, kalau kalian pakai dua lain ini tenang aja kalau mau dicuri gitu ya. Yang penting kaliannya stabil, jangan sampai kelemakan. Nah oke, okay, kita dapat pot teman-teman. Kita dapat pot. Oke, okay, kita menyim Buat menyimpan tanaman ya, teman-teman. Oke, okay, ada apa ini lagi? Item baru. Aduh, ini baru 10.000 ya, teman-teman. Ini sebenarnya kepake sih. Itu untuk sekarang jangan dulu deh. Kita lanjut, kita bakal dapet si jagung. Oke, okay, ada yang loncat di sini pakai, pakai ini, ini, ini terus si pot mana ini, ini pot ini, oke, okay. yang dipakai ini sebenarnya ada yang ini ya nggak apa-apalah. Oke okay, teman-teman, seperti biasa big bikin dua, dua line untuk di bagian ini. te te te zombies underline, zombies underline. Oke. Okay. Santuy seperti biasa aja. Kita lanjut. Oke, okay, di sini ada zombie. Kita dapatnya dua gelombang. Ois, jangan dulu. Ini dulu dong. Oke, okay, mantap. sini kita pakai. Oke, okay, oke, okay. oke. Okay, kita tambahin lagi terus. Yang penting, kita iniin dulu ya. Masuk-masukin dulu mataharinya semua. Kita fokus di matahari. Kalau ada zombie, satu dua ya pakai ini aja. Pakai yang ini, ya. Oh, ini enggak ada ya? Belum ada. Pakai sih, ini berarti si waluk biar digencet, ditindih. Oke, okay. ini belum semua, teman-teman. Jadi, jangan dulu melakukan penyerangan. Kalau udah semua baru, oke, okay, oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Ini sudah dimakan satu lagi, Bu. Ayo, oke, okay, mantap. Kita mulai melakukan penyerangannya, teman-teman. Oke, okay. bagian sini mungkin pakai ini dulu aja. Kita pakai sini. di sini kita ambil ambil dulu yang bagian depannya ya teman-teman. Oke, okay. terus lindungnya, wow oh, di bawah ada. Oke okay, deh. Nih kalau misalkan kita dapat dua lain gini, kita bisa cepat bikin potnya banyak, teman-teman. Tapi sebelum itu kita seperti biasa pakaiin ini ya. Oh wow, ini ada yang lari teman-teman. Oke okay, deh, pot mana pot? Pot. Oke okay, biar loncat aja dia Oke okay, kita iniin dulu aja. Pakaiin ini para the pot. Jangan lupa ditambah tambahin semua. Oh di sini ada ibu. Okay. Ada yang siap loncat. Kiri, kalau gitu nih, pot ambil pot, bang. Eh, ga loncat. Oke, okay. kita ini aja ya. Okay, pelindung ya, teman-teman. Ini harusnya pakai ini. Nah, ini ya, oke okay, mantap. mantap jiwa, tambahin semua potnya. Kita ambil-ambilin semua. Oh, di bawah belum ada pelindung ya, teman-teman. Apa-apa. Kita santai aja ya teman-teman. di sini kita ambil semua area. kalau udah da dapet dua ini kita ngambil semua area bisa teman-teman. Oke, okay. seperti biasa santuy, taketui, ketui, santai. Oh mana lagi? Oh udah ini ya. udah nggak apa-apa. So buat nindung deh. kita isi terus. di sini juga isi terus jangan lupa untuk terus mengisi. Oke okay, deh, isi terus. Wow, ketembus teman-teman. Di sini ketembus. Kita tambahin lagi berarti itu ya. Oh, si kubisnya kita tambah. Oke okay, ini tambahin, tambahin. Oke, okay. ini tambahin lagi. Wow, Lalu kita dimakan. Gak apa-apa lah. Berarti di sini kita tambahin aja si kentang. Nah. Kita ambil dua area, oke okay, mantap kita ini ya ambil terus untuk bagian pot kita aktifin, pengaktifan di bagian ininya ya wow di ada kita kasih pot aja biar loncat, oke okay, ya di sini kita tambah, mantap, di sini jangan lupa para kubisir muncul semua, para kubisir ini pada contangers contangers harus di bagian depan ya teman biar ngehambat buat ngehambat mantap <tongan> kita ambil terus ini loh cara pengalih pengambil alian kubis ngambil alih semua kita ambil alih semua dengan pelindung black metal dragon oh, mantap juga Black Cubist Dragon Lanjut terus Sampai Inilah Sampai semua area dapat lah Oh area bawah belum begini ya Belum ini ya oh, Kalau mau ngambil ya ambil aja lah apa-apa Oke okay, ya yeah. Mantap jiwa Mantap Jiwa mantap jiwa Oke okay, mantap Nah ini ya teman-teman untuk mengambil semua area yang ada di atap No caranya begini, uh, ambilin dulu sininya nih, di paling depan, sisanya nanti kita sambil isi isi ya teman-teman. Oke okay, deh, kalau gitu tambah lagi mana eh, hmm, oke okay, mantap. Ada yang nyuri nggak apa-apa teman-teman, kalau ada yang nyuri biarin aja. Oke okay. Ditambah lagi Oh ini Hilang satu nggak apa-apa lah Bagian pot Oke okay. Tambahin terus teman-teman Yo -teman. oh, ini yang ini Hilang ya Oh ini satu lagi Tinggal satu lagi Oke okay. Para kubisar Ayo para kubisar muncullah. Kita udah ambil semua ya eh salah bukan ah Oke okay, mantap jiwa Wow tak, bang, ternyata ini di depan ada ya ada yang masuk di bagian depan Oke okay, ya tinggal baba teman-teman menang aja Jadi, itu pas gelombang masuk memang gitu Oke okay deh pakainya okay, aja Biar cepet oke okay, mantap <laughs> lupa ya kalau misalnya pas gelombang terakhir itu pasti ada yang dari atas ke bawah Oke okay, teman-teman kita di sini Wow ada ini ya ada yang pakai apa itu namanya traji kalau dari bahasa Sunda kalau ininya apa ya Indonesianya ya pakai tangga lah pakai tangga. wookie wookie wookie wookie kalau gitu seperti biasa biasa dan di sini kita ada jagung ada teman kita jagung dan satu lagi apa ini mana ininya ini oke mantap wow kita cuma dikasih tiga baris wow wow wow wow, wow. Gak apa apa deh kita seperti biasa ambil semua ya. Oh, lupa kalau misalkan yang bawa tangga itu harusnya di ini ya. Pakai cabe, bisa pakai cabe, bisa dihancurin pakai cabe. Eh. Aduh, kok malah ngeditin ini sih? Mohon maaf teman-teman. gagal fokus. Oke okay, deh, kalau gitu kita lanjut tambah terus. Lalu ini pakai, bom Oke, okay, kita pakai ini terus oke okay. Jangan dulu Diledakin semua, oke okay. Ini ambil Oh, di bawah udah ada Di bawah pun udah ada Kita pakai si Walu. Oke okay, Terus Eh hey, cepat. cepat, cepat, cepat Nanti kita lihat Jangan dulu ada penyerangan Kita aktifin dulu semua ayo mana lagi oke okay. oke okay. oke okay. mana lagi Oh di bawah ada ya Ini mungkin kita ambil dulu nanti sebelah sini kita jangan lupa pakai penyerangan nah udah semua kita mulai penyerangan kini sini kita pakai si kubis dulu teman-teman. jangan lupa ini kita aktif-aktifin semua Para kubis sir, kita mulai munculin. Ah oh, lupa ya, harusnya di sini yang ngambil dulu ini, ngambil dulu wilayah, biar nggak bisa masuk. Oh di atas, gas kuat ya. Jangan dulu. Mana nih? Oh ini, kita pakai kubis. Mana lagi? Oke, okay, kita pakai pot. Potnya mana lagi? Oke, okay, ya. Pot ini, pot. Oke, okay, pot ini pakai kentang kecil. Oke, okay, mantap. Pakai pot mana? Oke, okay. pot. Oke, okay, ini pot lagi. Kita pakai pot lagi. Pot, oke. Okay. Mana lagi? Oh, belum ada pelindungnya, ya, teman-teman. kita tambahin aja, tambahin pot juga. Uh. Ini kalau main misalkan sambil ngobrol gini ya, temen-temen. Kadang lumayan capek juga ya, temen-temen, karena harus cari topik juga sambil main sambil ngobrol. Tuh, aduh, lumayan capek ya, temen Ini ya, prosesnya oke, para kubis kita. Oh kan lupa kan ini belum diaktifin. sininya ya udah deh isinya aja. Kuat Oke okay, mantap. Di sini buat para kubis. Wow kita keserang Mana lagi nih? Oke okay, mantap. Di sini kita ambil lagi. Temen -temen mana di sini wow wow wow, wow, wow. lo ini deh. Ini dulu si jagung karena jagung bisa ngeluarin mentega. Ngeluarin mentega. Mentega buat apa? Buat ngediemin ini ya, ngediemin zombie. Kita aktifin para mentega. Oke, wow, di sini pasti nih, ini ya, pasti dilewatin pakai tangga. Nah, ini parahnya ya, teman-teman sini nih, cuman kita harus diambil. Oh ini sih harusnya pakai ini, kayak kabel. Aku hancur tangganya. nilai yang salah. Uh, ya udahlah. Ya hancurkan semuanya. Ini di ini dulu nih. Aduh harus di, ini sayang banget ya. Ya udahlah. Yang ini kita aktifin semua bis juga kita aktifin semua, oke, okay, mantap ya, di atas ternyata udah ini ya, udah keambil, oke okay, kita ambil juga semua, wow ada ini ya, oke okay, mantap. Yo, ini nih yang paling repotnya. Kita ambil lagi. Diganti ya, Ambil lagi. Oke, di sini untuk para jagung-jagung. Wow. Oke, kita aktifin semua pot. Oh, ada gelombang. Memilinya kurang greget, masih kurang greget. Kesemutan lagi selalu kesemutan, Banyakkan duduk jadi kesemutan. Dengan ini ya, udah deh. Ya, hai, makan hai, Oke Di sini kita tambahin ini ya. Nah, nah. oke. Okay. Tambahin semuanya, oke. Okay, tambahin semuanya, oke. Okay, Para jagung kita tambahin juga, mantap. Udah mulai mau masuk ya? Masuk ke penyerangan akhir ini. Pasti dari atas ada kita lihat. Wow, ini ada. Oh, lupa harusnya bawa HP ya, teman-teman? apa-apa lah. Oke okay, mantap, enggak keambil semua. Bagus apa-apa, mantap? Okay, udahlah, kalah itu oke. Okay, kita dapet ini ya, biji kopi teman-teman buat ngebangunin yang ini, yang tanaman malam ya, ngebangunin, ngebangunin malah jamur malam. Oke, okay, okay, kita masuk ke empat. Wow, wow, wow, wow, wow. lumayan di sini ya. Kita mulai pakai yang gede. Aduh, ini ada ini ya, harus pakai cabe. Ini juga terus pakai ini, ini, ini, ini. Mungkin ini, eh, potnya ya, potnya yang harus diiniin. Mungkin ini aja potnya. Oke, teman-teman. Oke, oke, oke, oke, mantap. Oh, lupa ya? Nggak bawa si ubi jalar. <laughs> Nggak apa-apa deh, teman-teman. bawa si ubi jalar. Eh, wow, tiga gelombang ini, tiga gelombang ya, teman-teman. Oke, okay. mungkin untuk ngelambatin kita bisa pakai si kentang kecil ya, teman-teman nih biar makan dulu sampai puas jadi kita sambil ngisi-ngisi juga ngisi-ngisi tanaman ini matahari oh uh. tol, tol, tol, tol tol tol tol tol tol tol tol wow di atas ada Oke, ya kita pakai ini aja biar pada dimakan semua Jangan dulu melakukan penyerangan sebelum dua lain. Si Panon poe muncul nih. Oke, okay, mantap. Semuanya apa sudah beres? Oh oh oh, oh. Oke, okay. kita udah beres ya teman-teman. Oke, okay, kita mulai melakukan penyerangan Oke, okay, para kubis kita aktifin teman-teman. Oke di sini jangan lupa untuk juga kubis kita aktif aktifin. Wow, di sini di atas ya harusnya ya di atas pakai ini. Oke, lo pakai kubis serangan kubis semua deh teman, -teman. Oke ini kita aktifin juga. Wow, wow, wow, wow, wow oke. Okay. Ini agak yang agak ribet tuh. Kalau yang ada yang loncat-loncat, wow, ini pake yang gede aja. Nah, gitu mantap. Ini yang pake yang kecil dulu. Mana? Oke okay. mantap, ini pake penyerangan. Wow, ini kemakan saudara-saudara. Oh. Ayo cepatlah. Wow, di atas di sini butuh dua. Wow, pelindung kita habis ya. Ini agak repot juga kalau misalkan ini, makanya pakai si ini. Oke, okay, mantap. Yang gede kita aktifin lagi Mana ini? Oh ini, oke okay. Oke, okay, para kubis kita munculin Terus kita tambahin teman-teman Oke, okay, mantap Wow kita diserang Obisnya mana ya Mana lagi ini ya Oke okay. Oke okay, teman-teman Oh mana Masih kurang Oh, penyerangan bisa mulai ya. Penyerangan udah dimulai, kita pakai yang aduh yang kecil dulu. Nah, gitu bagus. Ini, ini yang kecil, kecil nih. Yang gede kita mulai aktifin deh. Oke, okay. di sini kita tambahin lagi, mana lagi? Uh, ada yang untung di bawah udah ini ya. Wow kita di atas bisa diserang teman-teman Ya gak apa-apa Eh mana Oh, Oke okay, mantap Wow wow wow Ini berbahaya nih Oke okay, mantap Kita ganti ya Yang gede ya teman-teman Ini ganti yang gede Oh ini nih yang agak repot nih ya kita ancurin aja teman-teman pakai cabe hmm. Oke okay, mana lagi ini oke okay, ini tambah lagi krunya mana? Di depan dan di samping ini. oke okay, tambah lagi mah. Mana lagi krunya mana lagi? Potnya semua diambil. oke okay, mana ini ah ganti yang gede nih ah lanjut loh yang gede mantap ini buat di depan ya ini pot aktifin semua <laughs> Waduh, terlalu fokus nih terlalu bagus fokus bagus fokus bagus, fokus bagus. Ya, tapi nggak apa oke okay. wow ada penyerangan tirasik si okay. mantap oke okay, kita ambil semua oke okay, deh uh, penyerangan udah mulai ibu udah mulai sengit ya kok malah ke situ sih bukannya ke sini semua malah nggak muncul malah nggak apa-apa Oke, okay, para kubis kita aktifin semua Ini pakai kentang kecil dulu Kentang gede juga pengen aktif kali ya ini, ini kentang gede, wow Wow, kita diserang sama itu ya Sama yang pakai tangga Oke, okay, aktifin semua dulu deh Ini aktifin ini pertahanan, pertahanan kita munculin semua. Wow, ini harus pakai cabe ya, teman-teman? Wow, di atas dan bawah udah mulai, ini udah diserang. Oke okay deh, kita pakai cabenya. Oke, okay, kita tambahin semua. Mantap! Oh, wow, di atas ini ya, gak ada pelindungnya oke, serangan terus. Wow, ini kita ganti yang kecil, yang gede. Wow, gawat ya teman-teman Wow, kita udah mau ngambil semuanya, Semuanya kita ambil Oke, okay. ambil semua teman-teman. oke, okay, mantap! Ini ambil, <laughs> formasi mantap jiwa. Aduh, formasi kubis nih. Kita ambil sama si kubis semua. Oh, ini lupa. Jangan biarkan mereka masuk. Yang ini ganti deh. Ah tangganya lagi ini tambahin mana ini oke okay. oke okay, mantap wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow hampir saja bu wow wow wow, wow dulu di ini deh kita ngisi sambil ngisi ya ini dulu biar gelombangnya gak masuk Itu lagi dong mantap huh. Aduh, aduh-aduh-aduh kesemutan semutan, temutan temutan semutan pasti ada muncul yang di atas ya Oh kan bener kan. ada yang di atas ya teman-teman. Oke okay, oke. Okay. Wow senang terus terus. Oke okay, kita pakai tambah. Aduh ini kesemutannya bener-bener aduh. Ring banget nih oh. Kita dapat siraman, teman-teman. Siraman tanaman buat Zen Garden. Oke, okay, ya. Oh, Oke, okay. buat ngumpulin uang, teman-teman. Contohnya aja buat ini contoh aja. Kita siram. Kalau misalnya kita udah gede nah nanti kita ini ya, penghasilannya juga lumayan lah. Cuman didiamin doang. tapi untuk Sensei mungkin enggak ini ya, perlu ini Di sini ada di shop. <tik> Oke, okay, ya, kita pakai di sini pupuk. Di sini pakai juga pupuk. Oke, okay, teman-teman, kita langsung lanjut aja ke yang terakhir itu lima si bawang. Uh, formasi bawang yang sangat mengerikan. Nah, udah mulai enakan nih, aduh kakinya. Tadi <laughs> nah, nahan kaki nggak enak banget. Oke deh teman-teman langsung lanjut Bonji. Oh yeah Apa ini? Wow Serang-serangan habis-habisan atau gimana ini? Oh seperti biasa ya yang kelima ini Wow Kita simpan di bagian depan Oh pot jangan dulu Wow Kita ini ya Mulai pakai pemakan Pagi yang pemakan Oke okay deh Wow, kita udah ini ya udah banyak di sini triple kill aja dah Oke mantap. Oke kita tambahin. Kita cek musuhnya, keluarin di mana lagi? Oke di sini. Kita tambahin juga. oke okay, yang disitu ada tenang aja ya teman-teman cuman kita nggak masukin ke sini Oke okay, pada muncul di bawah semua ini dibiarin dulu aja biar makan dulu aja Oke okay, di bagian atas biar maju Oke okay, mantap Wow, ya, oke, okay. oke, okay, mantap. <laughs> Kita makan di sini. Oke, dideh, sini betul teman. Di sini nggak ada. Oke. Okay. Oke okay, ya teman-teman. Sini udah pada dimakan. Kita lihat mana yang harus pakai pelindung? Oh ini nggak usah, ini biarin. Wow, ini nah, mungkin butuh teman. Oke. Okay. Oke okay, mana lagi nih? Wow. Oh, ini harus di ini ya Dibantuin Biar cepat keluarnya semua Wow ada yang nyuri Ah gitulah, Ambil Wow Nah biar ini dulu deh Oke, okay, di sini udah ada yang makan. Mana lagi? Oh, tenang, di sini masih makan. Di atas masih tenang itu. Ya, wow, ini kebanyakan. Ini ini butuh teman Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wow, ini sekarang habisan. Ini kita ledakin aja, sayang banget kalau carinya nggak kepake. Oke, okay, ini pada kemakannya, teman-teman. Wow, ini serangan abis-abisan. Oke okay, deh, ini makan dulu. Waduh, gawat ini apa ini? Nah, itulah meledak. Wow, ini gak ketahuan saudara-saudara Dah, -saudara. makanlah wow wow, wow, wow, wow, wow, wow, makin banyak temen-temen Ini makin, makan Wah, ini berdekatan Oke deh, mantap <laughs> mantap perdekatannya Oke okay, deh. Oke okay, kemakan. Ya ini ya pulang ini ya. Ini butuh teman. Wow ini kemakan nih. Nah, udahlah makan dulu itulah. ini pakai wow, wow wow wow wow ada si ini bisa gawat oke okay, mana lagi nih teman-teman ini kena tangga kasih <tong Kait Chip> <tong> ya ya <tong> malah hilang itunya Kita pakai aja ya. Biar dimakan mana lagi, mana lagi? Aduh, kalau main pakai headset, sakit juga. Teman-teman, eh. oh, oh oh oh dicuri yang di bagian atas. Wow, wow, semangat habis-habisan, saudara-saudara. Wow, ini nih, dar. mata. Ya udahlah, itu dimakan aja. Nggak apa-apa, ini nih butuh bantuan. Oke, okay. ini kita tambahin lagu. <guluh> dudu dudu dudu ini do, do, do, makan. Ini do, do, do, do, do, do, do, Oke, okay, mantap ya, teman-teman. Oke okay, ya, ini buat biar bau sih, ini ya pindah line. Oke, okay, teman-teman, mungkin untuk part ke 8 ini mungkin sampai sini dulu aja ya, teman-teman. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe.